Kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya kita akan uh, lanjutkan untuk uh, mendigitalisasi sejarah ya. metode yang kita gunakan untuk digitalisasi itu apa ya kita akan minimal uh, punya tiga uh, model ya satu model yang adjust for recording saja jadi semua dokumen sejarah itu kita digitalize ya. baik itu melalui metode uh, copy copy pass jadi berupa file-file pdf uh, juga kita bisa membuat uh, digitalisasi dengan Rewrite, ya. sehingga buku-buku yang dahulu belum ada sistem digital seperti sekarang ini kemudian dapat diakses bukan melalui extension JPEG atau PDF ya tapi extension uh, WS misalnya dengan demikian kita akan memudahkan di dalam membaca bahkan mungkin juga mengkopi dan menyitir uh, Kemudian, menaruh di dalam kutipan disertasi. Tetapi, digitalisasi ini kan tidak diarahkan uh, untuk data-data sejarah yang sudah di uh, atau berupa digitalisasi, ya, sudah berupa file-file, uh, baik itu menggunakan MS Word atau menggunakan sistem yang lain, misalnya memakai JPEG-nya. Persoalannya pada cara kita, metode kita untuk mendigitalisasi sejarah yang bersifat oral misalnya, atau ya sejarah yang belum dituliskan dalam baik bentuk digital maupun di dalam bentuk tulisan, apakah itu disertasi, ataukah jurnal-jurnal yang dulu diketik secara manual. Jadi dalam hal ini, digital itu sesungguhnya, Selain berupa eh, dokumentasi yang sifatnya dapat diunduh atau dapat dibuka di sembarang tempat, tidak harus kita mobile untuk mengambil naskah itu, tetapi diambil secara virtual. Ya, ini memang satu era baru, era informasi di mana data sejarah itu tidak lagi berada pada library maupun ya pada dokumen-dokumen di monografi kantor-kantor pemerintah ya. karena data-data tersebut uh, seyugianya ya semua sudah melakukan digitalisasi kalau nanti Anda baik bekerja di pemerintah maupun di tempat-tempat lain yang ketiga kan yang kita persoalkan yang kita kerjakan sekarang ini adalah bagaimana uh, sejarah lokal yang berada di sekitar kita atau Sejarah yang bukan mainstream, yang biasanya bukan mainstream, ini berada pada tingkat uh, daerah atau lokal yang mempunyai, ya, uh, makna yang historis dan memberi teladan yang baik bagi uh, kita dan anak-anak kita, bidik kita di masa depan. Misalnya, ada. Uh, pertikaian atau katakanlah ada diskus mengenai mengapa Kartini menjadi simbol yang di, banyak digugat uh, juga oleh beberapa ahli lain terutama dari Sumatera karena ada yang lebih hebat dari Kartini yang punya jasa kepada Nusa dan Bangsa misalnya ya di dalam konteks itu ya kita seyogyanya tidak melakukan suatu uh, ya dekonstruksi terhadap apa yang uh, sudah ada itu tetapi marilah kita membangun sejarah baru ya. sejarah yang tercecer atau tidak diperhatikan yang hmm, daerah itu oleh yang lain dan kita tidak akan menggelembungkan sesuatu yang menjadi yang besar dalam pengertian bahwa ya secara, secara proporsional saja kita mendigitalisasi, merekor dan membangkitkan kembali kearifan lokal yang historis. Ya misalnya dalam hal COVID sekarang ini sangat dibutuhkan ya, kearifan lokal yang pernah kita miliki misalnya nenek moyang kita pada zaman dahulu itu kalau pulang dari luar pasti harus ya, mencuci kaki dan mencuci tangan karena oleh nenek moyang kita oleh nenek saya sajalah tahun-tahun 60an itu sudah ya di depan itu disediakan air bahkan uh, kamar mandi itu atau sumur itu ada di depan supaya orang dapat segera mengambil air untuk membersihkan uh, tubuhnya karena ya pada waktu Nenek saya bilang kalau enggak Wije itu nanti ketempelan ya maksudnya bahwa ya kita tidak mengenal satu penyakit yang seperti sekarang sangat uh, Mematikan seperti itu, maksudnya ketempelan itu kan COVID, itu kan juga nempel. Ya, nempel di tubuh kita. Nah, ketempelan yang dimaksud, simbah dulu, adalah ya barang halus, ya, ketempelan pasukannya Nyai Roro Kidul, atau ketempelan dari Mbah Danyang. Mana saja itu, kearifan lokal yang kita miliki. yang kemudian dilupakan oleh uh, kemajuan modernitas itu makanya dalam suatu diskusi tahun 89 saya kira saya dengan MHA Ainun Najib uh, mendiskusikan tentang antara modernitas dan uh, postmodernitas pada akhirnya ya kami berdua atas dadanya Ainun mengamini bahwa ya kita ini perlu modern tapi juga enggak perlu-perlu amat maksudnya bahwa modernitas ini apabila itu menghancurkan lingkungan kita menghancurkan kearifan lokal yang kita miliki yang sesungguhnya itu suatu kekuatan untuk adaptasi di dalam perubahan ya baik perubahan iklim, perubahan alam dan perubahan apa saja yang pada prinsipnya juga akan merusak eh, alam itu sendiri. Maka dari itu di sini saya sepakat ya, maksud saya menyarankan kepada teman-teman eh, yang mau mendigitalisasi secara itu tanggung jawab kita ya yang berada di Eh, lingkungan kita sendiri karena kalau eh, itu sejarah mainstream itu tanggung jawabnya Departemen itu berbakala kalah Departemen pendidikan dan kebudayaan tapi kita sendiri mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap eh, para aktor sejarah yang ya, kita lupakan yang mesti kita tampilkan ya, dalam Bentuk yang paling sederhana yang dapat di e, mengerti. ya tidak dipesan besarkan tapi ya tidak dimistifikasi tetapi di e, apa, re redefinition lah reappalisation di reupdate kembali peristiwa-peristiwa yang lalu itu yang menyemangati dan menginspirasi bagi generasi yang akan datang itu menjadi penting. Lalu, caranya bagaimana? Ada ilmu yang disebut dengan semiotika atau semiologi dalam bahasa Perancis. Ketika uh, saya belajar tentang simologi di Paris pada waktu itu, saya belajar di University Sorbonne. Satu ya, yang uh, pada prinsipnya itu bahwa uh, all the interactions uh, atau all the communication is uh, sharing of cyber. Jadi dalam hal kita berkomunikasi antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa, antara pengajar dengan siswa itu ya, itu berkomunikasi. Dan komunikasi yang paling uh, substansial sebagaimana diceritakan banyak oleh uh, Ferdinand de Saussure, maka di situ disimbolisasi ya, ke dalam tanda-tanda, dalam bentuk simbol yang uh, kurang lebih dapat dipengerti oleh uh, semua orang maka dari itu di dalam istilah digitalisasi itu tidak lain adalah uh, engineering of message jadi bagaimana kita merancang tanggung sebuah peristiwa ya, sebuah cerita Katakanlah begitu ke dalam bentuk simbolis Ya, itu yang disebut digitalisasi itu simbolis karena kita merangkum ya, berbagai peristiwa itu dalam bentuknya yang tidak asli, tetapi melalui rancang bangun uh, simbol simbolik. Nah untuk simbolik ini kalau kita melakukan rancang bangun melalui simbolik, maka ada rumusnya rumus yang pertama adalah bahwa simbol yang digunakan untuk berkomunikasi itu sudah disepakati secara umum, jadi merupakan bentuk kesepakatan digitalisasi cara itu dalam pengertian kita mengubah menjadi sebuah cerita baru maka simbol-simbol ya, yang kita gunakan adalah ya simbol yang dapat di mengerti oleh uh, partisipan atau orang-orang yang kita ajak berdiskusi atau kita ajak untuk membahas tentang persoalan yang mau kita ajukan itu misalnya di background saya itu ada uh, para pangkers ya itu menunjukkan bahwa pangkers ini adalah simbol dari salah satu simbol ya dari uh, netizen Peradaban netizen itu ya seperti yang ada di belakang saya itu. Jadi um, kita tidak perlu menunjukkan semua uh, ikon atau ya kalau dalam bahasanya Charles Sanders bahwa tanda itu ya simbol itu uh, bermacam-macam. Ada yang bersifat uh, simbolis ya seperti merah putih itu bendera tapi begitu bendera merah putih itu dibawa orang atau dibawa perahu atau ya ada konvoi begitu orang tahu oh merah putih itu orang Indonesia putih merah orang Polandia kan begitu jadi simbolisasi itu menurut Charles Thunderbirds dapat diubah tidak sesuai dengan aslinya nah itu maka itu prinsip pertama ya yang prinsip kedua adalah ikonik ikonik itu ya seperti di dalam komputer kita punya open punya uh, file itu kan gambarnya save itu kan kurang lebih miripnya mirip dengan tanda-tanda uh, yang sudah ada maupun mirip dengan simbol-simbol uh, yang pernah digunakan kalau buku ya buku ya open-open itu ya ada um, gambar yang apa terbuka gitu Lalu yang ketika adalah uh, yang bersifat selain ikonik dan simbolik itu juga bersifat uh, indeksial. Indeksial itu akibat Kalau di gunung itu ada asap, maka penyebab dari asap itu sumbernya adalah api. Jadi di gunung itu ada api dan ada asap. Itu prinsip-prinsip yang yang paling yang paling mendasar ya. Kemudian kesepakatan bersama tentang simbol itu diperoleh dari minimal ada ada dua ya. Yang pertama adalah pengalaman bersama. Pengalaman bersama ini ya kita bilang makan semua orang ya itu artinya ada hidangan yang dapat mengenyangkan perut minum itu berarti minuman benda cair kecuali rokok ya mungkin uh, kita sebut minum ya, tapi ya kurang tepat saya kira, karena minum itu ya bentuknya cair, tidak minum rokok karena tidak ada kata yang mungkin sekarang bisa disepakati, kalau di Jawa banyak, rokok itu bukan minum tapi ngudut nah, orang ngudut itu ya sebul -sebul bas bus itu namanya ngudut ya. jadi kesulitan kita di dalam mendigitalisasi secara itu problematikanya adalah pada saat kita meraih apa simbolisasi simbolisasi ya, terhadap uh, seluruh uh, kegiatan uh, recording atau exposing satu peristiwa yang sudah berlalu misalnya kita melihat ada di belakang saya itu uh, apa itu ada simbol metodologi, ada foto saya orang tahu bahwa oh, itu pro Sebelah ada ada UNS misalnya itu, ya UNS itu begitu banyak gedung orang tumbuh-tumbuhan tapi begitu dibuat simbol seperti itu, ya lambang itu ya, sudah orang oh ini pasti desain dari UNS jadi mesti ada ada uh, tiga hal itu yang kita gunakan untuk mentransfer atau mentransformasi peristiwa kesejarahan ke dalam bentuk digital nah uh, kita juga harus berhadapan juga kesulitan kita pada program-program digitalisasi ya ada Sony Vegas ada uh, apa Adobe Premiere ada banyak sekali yang bisa kita yang bisa kita gunakan untuk mendigitalisasi uh, uh, sebuah peristiwa itu tetapi yang jelas bahwa kita harus mencoba ya, mencoba untuk menghadirkan uh, peristiwa yang bersifat uh, soft news ya berita-berita yang uh, soft ya yang yang tidak berupa fisik yang dapat kita lihat dengan indra mata kita perlu me me menyimpulkan sesuatu yang dapat memberikan uh, satu uh, apa uh, pemaknaan yang lebih visual itu jadi digitalisasi sejarah itu juga berupa atau juga dapat dikatakan visualisasi historis ya menggunakan uh, teknologi digital. Ya pada waktu saya dengan uh, ya British Council waktu itu mau membuat film tentang Rago uh, Warsito ya. dan saya diminta me mengiringi beliau Para kamerawan dan sutradara ini untuk mencari tempat di mana matahari terbit dan terbenam, sebagaimana dicerahkan oleh Rangga di dalam bukunya. Ya, saya menyusuri dari Wonokiri sampai Trenggalek, pulang lagi, tidak ketemu. Besok lagi, berjalan lagi, kemudian ketemu kita ada di bekas sungai Beratas ya dan itu ada bekas situs yang namanya Sangiran. Sangiran di bagian ngawi sana menurut uh, ahli uh, digital ini nah, dia kemudian mengandalkan bagaimana caranya uh, zaman dahulu para penulis dan kemudian uh, para explorer ini mengarungi lautan ah mengarungi Samudra, mengarungi sungai berantas ini uh, yang menemukan sangiran maka ya di film itu uh, bagaimana ada perahu yang menentang arus dan kemudian mencari arus yang deras uh, untuk, untuk memberi satu uh, semangat bahwa pada waktu itu uh, penemuan sangiran itu tidak semudah yang dibayangkan orang harus melalui bahaya, harus melalui satu yang sangat heroik. Nah, itu baru yang saya katakan bagaimana menulis sejarah itu, mendigitalisasi sejarah itu tidak asal-asal saja. Maka dari itu untuk sampai pada kita dapat mengeksekusi digitalisasi sejarah itu harus ada yang saya sebut sebagai naskah akademik nah di dalam naskah akademik itu ada teorinya, ada metodenya, sehingga uh, kita dapat uh, ya secara logik apa yang kita uh, kita sampaikan itu dapat dimengerti. Jangan sampai kemudian uh, ada ada Asmara kemudian anda mencari uh, Kambing yang sedang melakukan hubungan antara dia, gitu ya. <laughs> <laughs> gitu ya. <laughs> ya, tidak, ya, tidak tempat kita harus pandai betul gitu ya. Saya kira itu apa? Pengantar saya, kalau ada yang bertanya, silahkan karena waktu kita juga terbatas. Ya, ada pertanyaan, silahkan. Nah tanya Bob. Ya silakan. kalau salah satu apa e, salah satu peristiwa sejarah yang memang terjadi di tingkat lokal, namun itu mempunyai implikasi yang luas seperti di Karanganyar itu kan, yang saya katakan mengenai perjanjian Giyanti, Bob. Ya perjanjian perjanjian gi apa G, apa gianti yang terjadi di Kanganyar itu dulu yang saya ikuti e, mungkin masyarakat Kanganyar itu untuk mengingat kembali perjanjian gianti ini juga di kalangan anak-anak ya walaupun itu ada di dalam pelajaran ini kan tampaknya kurang jadi kalau untuk digitalisasinya mengingat akunya itu sudah tidak ada tapi ini kita ya, bagaimana terima kasih. Ya yep, baik, kalau itu kan uh, sama dengan kita digitalisasi, ekuivalen dengan apa yang kita sebut dengan dokumenter. Ya kita uh, digitalisasi itu kan mendokumentasi kembali. Kita bisa juga membuat uh, atau merevitalisasi kembali tentang adegan, ya adegan atau peristiwa perjanjian Kianti itu dalam versi kita sendiri jadi kalau sudah digitalisasi yang sifatnya itu soft soft news ya soft information ya tentu setiap orang boleh menginterpretasi terhadap bagaimana hal itu, itu terjadi sama dengan ketika kita menulis tentang Bapak Gianti atau perjanjian Gianti di Karanganyar itu boleh setiap orang menulis dengan versinya sendiri-sendiri jadi kalau kita menulis tentang Bapak Kianti atau mendigitalisasi jarak Kianti, kemudian kita menghadirkan bagaimana peristiwa itu terjadi, hal-hal yang pokok, yang prinsipial kita bangun satu peristiwa dari waktu ke waktu, tokohnya mungkin juga kita harus mencari orang-orang yang kurang lebih mirip lah karena tidak mungkin menghadirkan orang sudah tiada ada. Jadi kita semacam membuat uh, digitalisasi cara itu membuat dokumentasi atau film dokumenter, ya itu bisa dilakukan. Ya. Kalau menilai itu bagus apa enggak sesuai dengan cara pandang, yaitu nanti publik. Tapi kita sudah melakukan suatu uh, apa kebaikan. Dan ingin menonjolkan sesuatu. Karena bagaimanapun juga film dokumenter itu sama dengan kita membuat sebuah artikel atau sebuah berita. Yang mana kalau right news itu ya berita up to date itu kan tidak boleh ada opini. Tapi di sini kita mendokumenter kembali itu justru kita mencoba untuk menghindarkan opini tetapi kita dapat mensimbolisasi berdasarkan pikiran-pikiran yang aktual sekarang ini. Begitu, ya. ya Masih kasih, Pak. Ya Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Saya akan menguji S3 kajian budaya karena running out of time-nya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.